Di balik pesona alam yang begitu menakjubkan, banyak gunung di Indonesia diselimuti oleh berbagai cerita mistis. Gunung-gunung tersebut bisa disebut sebagai gunung paling angker di Indonesia. Gunung yang disebut-sebut angker ini bukannya tanpa bukti, salah satunya adalah gunung muncun. Eh, tapi tunggu dulu... Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya! Gunung Muncung menjadi salah satu tempat wisata yang ada di Kabupaten Bogor dan tepatnya di Desa Kampung Sawah, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Gunung ini mempunyai pesona alam yang sangat indah, sehingga banyak para pengunjung yang sengaja datang dari berbagai daerah untuk melihat keindahan Gunung Muncung. Gunung Muncung, selain dijadikan tempat wisata, juga ada tempat yang dianggap keramat oleh masyarakat. Diketahui di puncak Gunung Muncung ini terdapat sembilan makam orang-orang hebat, dan konon katanya orang-orang hebat tersebut masih keturunan Kerajaan Pajajaran. Selain itu di Gunung Muncung terdapat juga sosok ular raksasa sebesar gulungan kasur penunggu situs Gunung Muncung. Cerita itu pun dibenarkan oleh Ukar Karim yang sehari-harinya menjadi pengurus Gunung Muncung. Ular raksasa tersebut juga menjadi pengurus makam yang ada di puncak Gunung Muncung. Pada tahun 1975 dirinya mengaku pernah melihat ular raksasa yang turun dari gunung untuk minum dan ukurannya sebesar gulungan kasur berwarna hitam polos. Bagi masyarakat Rumpin, sudah tidak asing lagi jika mendengar kisah mistis kehadiran sosok ular besar di Gunung Muncung. Bahkan cerita ini sudah menjadi cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun kepada masyarakat Rumpin hingga saat ini. Selain adanya ular raksasa di puncak Gunung Muncung, juga terdapat sembilan makam keramat. Konon makam yang berada di puncak Gunung Muncung tersebut berasal dari keturunan keluarga kerajaan Pajajaran. Kata Kukar Kari menyebut, kesembilan makam tersebut bernama Syekh Barangkali Pakuan Mas Perak, Syekh Mahmudin, Syekh Mas Inten Semar Kuncung Jakalalana atau Lura Jaya. Setiap hari Sabtu dan Minggu, banyak orang yang berkunjung ke makam tersebut untuk berziarah. Namun ada pula orang yang datang mempunyai maksud dan tujuan tertentu dari masing-masing pengunjung. Pengunjung yang mempunyai maksud tertentu biasanya datang ke makam ini tidak hanya sekali, Bahkan ada juga yang berkali-kali sampai maksud dan tujuannya tercapai. Memang, puncak Gunung Munjung tidaklah terlalu tinggi, namun untuk mencapai makam keramat tersebut diperlukan energi yang cukup kuat. Fisik cukup kuat karena pengunjung harus melewati jalan yang berbatu licin dan naik, serta dipenuhi ilalang sehingga dibutuhkan kehati-hatian.